Seputar Ayu Ting Ting, informasi yang, yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini ada unggahan terbaru dari BW Production dan juga Boy William beberapa menit yang lalu. Beberapa hari yang lalu, BW Producer mengeluarkan foto Ayu dan juga Boy yang bersama-sama saling berhadapan. Di sini ada foto yang sangat luar biasa yang pastinya bikin Dangdikdokser semua fans Ayu dan juga Boy William guys pada tak Dangdikdokser lihat saja foto-foto tersebut ada genggaman tangan dan juga sesuatu yang pastinya sangat ditunggu-tunggu dari BW Producer. Spill dikit, dikit biar makin penasaran akan membuat heboh jagat maya dikala Ayu dan juga Boy William siap disandingkan di salah satu productionnya Banyak sekali komentar berdatangan Salah satunya dari Titin0872 Jangan dikasih spill-spill banyakin di bulan Ramadan banyakin pahala Hobi banget bikin orang penasaran keluarin aja hari ini biar nggak bal disimpan lama-lama bisa keluar hari ini nggak ya? Ya Allah kuatkan imanku dan berikanlah hambamu ini kesabaran ya Allah yang Alamin Alhamdulillah jantung aman. Kayak orang lagi kebelat tapi kebebelan, lama nunggu nyamin nggak sabar tahu. Ya all ayo cepet-cepet nih. Mumpung lagi banyak yang berpuasa biar palingnya teman banyak. Ini pengagumnya banyak hanya emak-emak loh om-om juga ada turun gunung makan anak cucu buat ngelek ayu. William, bikin darting lamanya tuh kayak bukan tangan Boya yang di atas kanan. Komen-komennya kebanyakan ngomel-ngomel semua sesuai dengan prediksi Q. Kasus pilnya yang banyak dong, Wah bayang cinta untuk kalian berdua Ayu dan juga Boy William di sini kita tunggu ya terbaru dari BW Production. Dari sini juga ternyata ada yang lagi dekat pemirsa. dimana Boy dan juga Bill Kills Maira Rajak sedang TikTokan bareng. Tentu saja ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa untuk para Fans Ayu dan juga Boy karena Boy mampu menulukan hati Bill Kias wow, wow wow keren Kak Boy sama ikin sehat-sehat dan bahagia selalu ya dari Fadila 51 menit yang lalu. Kemudian dari Aruma ber sekolah dengan yang ini dijamin kenyang hahaha <gupi> 40 menit yang lalu kemudian juga dari Ferry isi ih lucu banget kekosin deh dua-duanya Masya Allah aku bahagia sekali hari ini happy selalu ikis dan dedi doa terbaik untuk semua semoga cepat bersatu Amin Anjay, siwon sama cewek new jeans, lucu ikis tengah tengok pada kaku dua-duanya, bikin happy Sama-sama kaku ini studio trans 7, kan sih kayak gak asing gitu wah, wah, banyak sekali ya para fans yang sangat bahagia melihat Boy dan juga Birkins Humairah Raja hari ini main tiktok bareng Pertanda apakah ini ya? Sekali Boy, biasa melunuhkan hati Birkins Humairah Rajek nih, tinggal melunuhin hati ibunya Keduanya terlihat sangat kompak namun masih kaku nih latihan lagi tapi oke okay lah ya untuk Bill dan juga Boy semoga selalu akur dan semoga selalu biasa bersama nih amin ya robbal alamin juga ada vitamin luber lagi nih pemirsa hari ini gak kebagian kemarin hari ini luber banget nih vitaminnya pemirsa setelah baby producer mengeluarkan sesuatu yang spill spill spill nih di sini juga ragil meronis tadi mengeluarkan foto bersama dengan boy william dan juga Ayu ting ting wah pertanda apakah ini ragil dan juga ayah rojak serta ubi kalsum sudah memberikan lampu-lampu hijau untuk boy william semuanya tinggal mereka berdua ya sini dari Rora Gerostami aku bisa mewujudkan mimpiku tapi aku tidak bisa merubah takdir ya Tuhan gariskan thanks for everything Tulis Rora Gerostami di akun instagram pribadinya yang memberikan sesuatu yang sangat spesial luar biasa hari ini Dari Aylan Anzua dibandingin dulu tulisannya guys biar kelihatan gak pulsinya bacanya Unggahan tersebut pun langsung di komentar ini oleh para sahabat salah satunya dari Amel foto waktu boy digandeng Ayu betul betul betul dan juga dari sahabat kita nih pemirsa Revi ah gue jadi khawatir caption yang tertulis takdir jodoh sama Ayu sih nggak apa apa itu harapan seluruh Indonesia nah kalau takdir dia nggak bisa kena coba gimana yuk Neng Ayu yang lagi bahagianya, ibu pun ikut bahagia banget, lihat kalian bertiga bahagia Allah bahagia banget, pas mau berbuka, disuguhi ama mereka berdua, seneng banget rasanya melihat kemesraan mereka yang, wah saya langsung kenyang dari Isma Winani, dari Anin sama masya Allah, bahagianya hati ini, lihat kalian satu jam yang lalu terobat, tidak dari Uti dari ida, wah, wow, auto bahagia berbunga-bunga lihatnya masih banyak lagi nih pemirsa komentar-komentar bahagia dari para fans melihat kebahagiaan hari ini yang perlu bervitamin dari boy dan juga Ayu Ting Ting tentunya serta dari Bill Gates Reza. Semoga impian-impian indah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala semoga impian terbesar Ayu Ting mendapatkan calon imam terbaik dari yang terbaik bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin ya robbal alamin. Bagian semua, selamat menyaksikan informasi-informasi yang Mimin sajikan, khusus untuk sahabat semua. Miminahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Aduh, baiknya dia sadap favorit loyal. Emang paling the best deh abang gue saat ini. Makasih, kakakku Ruben. <guluh> Banyak banget lagi. Kasih ya. Yo yo, ya robot. Buat kamu dan teman-teman kamu nih ya yang hobinya dance di TikTok, bisa banget untuk ikutan puasaan dance challenge. Total hadiah jutaan rupiah untuk satu pemenang setiap minggunya with me like ya you know Anak siapa sih ini pede banget nih Mana nih bapaknya nih maskeran maskeran maskeran maskeran dilano nih nih don't